Macam selalu lo apa? Awak kegemaran nambang lah Nasi goreng jantan Kenapa jantan? Ada telur Tantang lah Bahagia Macam tu rumah tangga rasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK Ladies Setelah satu bulan lebih kita nggak Mereaksi dan sekarang Kita sudah mulai untuk mereaksi Lagi cuy ya aduh sebenarnya Saya kangen juga momen-momen seperti ini cuy Sebab sehabis dari Malaysia ini saya akan Membuka lagi ya saya akan membuka Lagi reaksi saya saya akan Mereaksi lagi Ustadz Syamsul de cuy ya Waduh sudah cukup lama banget Kita nggak mendengarkan gitu ya Mendengarkan ceramah atau Motivasi dari Ustadz gitu cuy ya Mungkin yang kita dengar uh, bu Bulan kemarin itu sudah agak Terlupa lagi gitu cuy ya Jadi kita harus mendengarkannya lagi gitu cuy ya Jadi kalau korang ingin merequest ya Ustadz siapa lagi gitu cuy ya Selain dari Ustadz yang ada di Terengganu cuy uh, Ada banyak banget yang DM saya Dan ada juga yang uh, mengirimkan pesan langsung dari uh, Facebook untuk mereaksi ustadz yang ada di Terengganu yaitu ustadz Azhar Idrus. Ya, kalau nggak salah, siapa namanya, cuy? Tunggu saya lihat dulu di sini, di Instagram, cuy. Ya, ustadz Azhar Idrus, cuy. Sebenarnya begini, cuy. Saya ingin mereaksi ustadz Azhar Idrus, cuman saya belum terlalu memahami, bah, eh, masih banyak kalimat-kalimat yang belum saya pahami, apalagi. Dialog-dialog uh, dari Terengganu cuy Jadi saya masih belajar cuy ya Kalau untuk Ustadz Jamsul debat mungkin saya sudah paham banget gitu cuy ya Mungkin ada satu dua yang nggak uh, saya paham dan Insya Allah kalau teman-teman juga kasih di komentar dan saya langsung paham gitu cuy Kalau ini nanti saya akan cobalah cuy Saya akan first time uh, untuk mereaksi satu video aja Ya jangan dulu yang durasinya panjang cuy karena kalau durasinya terlalu panjang, nanti saya di situ puyeng gitu, cuy ya. Kita saya cari nanti video-video dari ustadz yang e, ceramahnya itu enggak terlalu panjang, dan kita juga di situ belajar juga gitu ya, untuk menyimak bagaimana bahasa Terengganu gitu, cuy ya. Karena bahasa-bahasa Terengganu itu kalau lambat mungkin saya bisa pahami, tapi kalau udah cepat mungkin enggak gitu, cuy ya. Oke, okay, sini saya sudah mendapatkan video dari Ustadz Syamsul Debat, cuy. Yang mana judul videonya itu adalah Syamsul Debat Sayang Rindu Abang. Oke, okay, sebelum kita lanjut, buat korang orang yang baru join di channel NDTK, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, cuy ya. Dan terpenting jangan lupa komentar. Tinggalkan komentar di bawah, cuy ya. Sebab kita akan apa, menggali lagi algoritma YouTube, cuy ya. Langsung aja, jom kita tengok videonya. Oke, okay, videonya udah siap. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi, Cuy Tiga Dua Satu Boom Oke okay. Alhamdulillah mm, Alhamdulillah Rasulullah ya. Bilhuda Wadini Alhamdulillah hmm. Oke okay, cuy Ini seperti biasa Video ini tuh durasinya panjang Jadi korang bisa siapkan kopi Teh tarik Milo ke Cemilan Dan kita tengok sama-sama cuy ya Oke okay, lanjut Dini kullihi Walau karihal kafirun Ala karihal musyriku, ala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa amri waahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala puji bagi Allah ta'ala sekalian alam. Assalamualaikum kata Songko Ustaz Santi Aceh. Aduh saya apa beli songkok si dia kan beretuan ya. Bungsi acara bagialah di, lagi dikasihi datuk seri haji غلام haidar lais usuf bin khan bahadar pengarah yayasan sabah pengurus eksekutif ini oh di sabah ini seterusnya semualah ketua-ketua pegawai eksekutif ketua-ketua jabatan yang kesempatan hadir dan alhamdulillah petang ni apa tengah hari ini, petang petang yang sangat menggembirakan menggembirakan kerana ini adalah petang hari eh uh, sorry Amin, je. Tu kan. kan? Oh, jadi maknanya takyah kerja. <laughs> ah sebab <laughs> kena dengar ceramah. Kan? <laughs> ke? Jadi jadi uh, bukanlah tak ada. saya saya faham semua memang nak sangat buat kerja tapi petang ni Alas. segala perkongsian. Alas. Yang mana perkongsian kepada sekarakan yang yang bukan agama Islam pun jangan risau. Saya memang always welcome you datang untuk talk saya. Dan saya rasa sangat seronok melihat ramainya orang yang hadir pada hari ini. Saya tak sangka pada petang-petang ini bukan senang kan nak dapat keraut seramai ini. Saya kira tak kurang. 10 ribu ini ada. Ini, <laughs> ini merupakan satu, satu pencapaian ya. sebenarnya. Wah, Yang nah. berada di Dewan seperti ini kan. Nah, jadi nah, ini yang menarik kerana yang tengok. Atau di dalam ruangan ini banyak gitu ya, itu yang jadi daya tarik Ustaz supaya Ustaz bisa memberikan ceramah yang kelakar gitu, apa motivasi yang uh, semangat gitu ya. itulah Jadi sebenarnya memang manusia secara semula jadi ini dia suka bekerja. Dia suka bekerja, cuma kadang-kadang ada sifat manusia ini dia ada, ada time turun naik, turun naik, dia kadang kadang ada, itu ada tak semangatlah nak kerja, rasa tak sukalah nak kerja kan. Kadang, Kadang ada orang bermotivasi bekerja sebab apa? Tu buat penting kita meletakkan matlamat dalam apa yang kita nak lakukan. Tersebutnya ini sebutkan Prophet Muhammad ada beritahu hmm. innama al-a'malu binniyat dia kata apa? Setiap satu urusan pekerjaan tu bermula dengan niat. Niat kita apa? Apa ramai datang hari ini betul-betul nak dengar ilmu yang baru maka dia siapkan pen dan kertas untuk catat nota saya sampaikan. Tak ada sebab saya tahu semuanya adalah sebab uh, semuanya adalah uh, bersaudara dengan Abu Hurairah ketika zaman Nabi yang mana Abu Hurairah tak baca tak apa-apa dia tuhingan ingat. Hmm. Ha uh, saya cover saja siap tak apa-apa. Disegung ini je. Kan tu yang kebanyakan orang, kebanyakan orang bila jumpa uh, siapa jemaah tadi sembeser buat okey jemaah okey. Bercita apa je, hmm. sebab tak cantik. Hmm. Ha itulah. <laughs> Jadi apa pun, apa pun macam saya sebutkan tadi kan, semua bermula dengan niat. Dan disebutkan satu, saya suka kata-kata Prophet Muhammad tu satu hadis Nabi beritahu. Ah, "Wa man kana najratu ila dunya yang kiha, fa ijratu ila Barang siapa dia buat satu perubahan untuk kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, maknanya kerana apa yang kita niatkan, nescaya manfaat sesuatu perbuatan pekerjaan kita buat tu sesuai dengan apa yang kita tuju. Ada orang bekerja sebab apa? Tu sebabnya anak-anak kita tengok, kenapa sekolah sini? Mak suruh. Lepas sokok ayah tu, ayah, ya. ayah ayah ayah sokok juga. -tata -tata -tata -tata. Jadi mana kata dia meletakkan benda pada orang lain, tak datang pada niat dia. Tu macam anak-anak bila dia bawa result express kan? Result express. Ke keputusan express nak. Express. Masih ni, masih ni, masih ni. Kau bagi itu, bagi. Apa teguk dengan bahasa Melayu kah, ni? Kan ni bangsa apa? Bola, kura -kura. Tanya anak sendiri bangsa. Apa silence. Masuk bang saya. Bangorit tanya agama pula. Bahasa Inggeris kenapa Rizak cerita pernah keturunan kita dapat lakab bahasa Inggeris tertu ini. Mati-mati. Bangar tak belajar ni. Akhirnya marah-marah, anak tu dia tak dengar sangatlah. Jadi berjam-jam. Anak tu kata cepatlah, cepatlah. Itu yang dalam perwakilan akan datang dia tak bagi kat ayah dia dah. Dia scam bes ken saya ayah tu sebab bijik dia tiru skill bijik saya naik ayah dia. Tu. Sebab kita gagal menerapkan niat sebenar untuk anak tu belajar. Betul, betul. Tapi kalau anak tu bawa result kali ni caranya lain dah. Saya psikologi. Jangan dia result biasa, apa-apa-apa pegang, duduk bagi dia selesa. Duduk duduk duduk duduk. duduk. Sekarang saya nak tanya bahasa Melayu je. Jumpa tengok bahasa Melayu. Um, Okeylah. Okey macam mana dia, dia yang bagi grade tau ya yeah, ya yeah. sebetul sebab dia tak tanya dapat berapa dia tanya macam mana ok lah ok berapa oh. dapat B eh Okey. anak tak apa pengalakan natal ayah nak anak ayah dapat B boleh saya cubalah ya hmm, ok masalah berjaya agama je masalah berjaya agama teruk ya apa oh, teruk pula lulus saya eh? lulus je jangan macam tu ya eh? kau jadi macam ayah. Ayah dulu pun jambut juga lolol. Yeah, yeah, yeah, yeah. Kalau beli nak ayah, nak ayah ni lagi pandai lah pada ayah. Iya, harus lebih Lebih daripada ayah Bahasa Inggeris dia. Bahasa Inggeris teruklah. Ya? Sister, Sunil. Saya dapat apa? Dapat di. La ilaha illallah. Kenapa tu? macam tu? Kenapa kita nak buat tu? Betullah. Ah teacher dia cakap. Ha, ha, kalau nak bagus bahasa Inggeris, kita kena cakap bahasa Inggeris kat rumah. Okey. From <laughs> now on. <laughs> Yes, Nora, thank you. I took your run go. Jadi anak tu sendiri tahu. Anak tu sendiri tahu subjek nak dia okay. sikit teruk. Bukan ayahnya yang nampak tu tadi nampak. Tahu. Matematik kena matematik, matematik lagi teruknya. Apa Ustaz? I terus. Lah, orang nak portugis macam tu. Dulu nak cikgu cakap matematik ni kena banyak buat latihan. Memang betul pun. Ayah dulu memang Minat matematik Memang banyak buat latihan. Buku latihan ada ke belum? Tak ada ya. Alah elah. Macam mana nak belajar yeah, macam yeah, tu? Yeah. Dah siap? Jom kita keluar kita pergi cari pukul latihan. Asik. Duit minta dengan mak. <laughs> Benda Mama. boleh settle. Duit minta dengan mak, tak tahan. Nak-nak pula subjek matematik sekarang tak macam dulu. Dulu lagi. Dulu lagi. Ujung-ujungnya eh, duit minta mak. 300, campur 500, campur 250, tolak 100 soalan 50. Sila selesaikan dalam bentuk lazim. Ya, itu dulu. Macam tu aje soalan. Itu dulu. Daripada sampai pusat belakang tu lah lazim aba, aba apa apa apa mendatar buat aje. Gambar kerang 3, gambar siput 5. kerang campur siput tu jadi berapa? Itulah. Ya, ya betul betul. Pandai dia boleh kerja di Sabah okey dia. iya iya iya Ni mudah kan? Ha gini soalan matematik je. Dalam sebuah ladang Ada 500 ekor lembu Separuh daripada jumlah lembu Membentuk jumlah kambing Separuh lembu dan kambing itu Membentuk ayam Itik pula dua kali ganda daripada ayam Soalannya berapakah jumlah, berapakah jumlah binatang yang bertelur Macam mana aku nak nyoak soalan tu? Se sebenarnya cuy Sebenarnya ini uh, Ceramah dah lama saya apa Dengar juga gitu cuy <tanya> Ternyata kita kangen juga dengan <tanya> <tanya> itu, itu bukan ternak tadi cuy Tapi siluman gitu ha, Itu yang makna mau beraduh macam soalan tu Nak jadi mana kan oh? Psikologi tuh saya kata niat kita Nak bagi dia dapat niat tu nak bagi orang niat bekerja, bekerja sebagai satu ibadah saya yakin pada sahabat-sahabat yang bukan beragama Islam pun mereka pun percaya bahawa buat baik dibalas baik mereka percaya pada tu betul bekerja gajin-ganjin akan dibalas baik ada orang tu datang kerja masuk pagi-pagi tak terus kerja membincangkan episod drama <tuk> malam tadi Mengumpat. <tuk> berlalu kesian <tuk> betul aku tengok Haifa <tuk> du kenapa <tuk> biarkan dia macam tu Aisyah ni punya lah nak pujuk. Alah, hai lelaki ni. Lelaki ni memang tau. Begitu saja. Saya tak tengok, saya tahu, saya tahu tajuk yang bisik pada hati kan. Tu belum cerita lagi yang jad dengan Arum dalam bisik-bisik kelora tu. Ya Allah, kan tak dah hati dan perasaan. Tujuh hari mencintai, tu lagi nak pula. Mak Leha tu kejap jahat, episodnya tiba baik pula. tiba membincang usul sampai pukul 9. Lepas tu eh hari nak minum kat mana? Nak minum, eh, minum mana? Di mana? <laughs> nak minum di mana hari ni? Minum. Kau tinggal tak boleh kerja, kena de tenaga dan tak boleh minum. Sedang setiap pejabat dah ada pantry. Keluar juga minum dia ada halaqah group dia sendiri Penteri, dan pantry tu kalau enggak salah kantin ya, pantry itu kumpulan bergantung Apakah? pada siapa yang bawa kereta. Hendak eh, minum ke mana? Ikut saja. Ikut. Dia yang tentukan. Dan cara ketawa tu saya tahu perkara itu benar. Singgungan-singgungan. Lepas tu, dah minum-minum-minum buka kereta sikit-sikitlah. Wah wah wah Eh marilah Sampai di lobi, sampai di lobi. Lebih kurang pukul 11.00, hmm. bayang, 10.30 pun <laughs> takpulah, 10.30 sampai, jumpa pula orang kampung. <laughs> lah, kau kerja sini, Reunion kau, kau, oh, kau, kau, ni, <laughs> tak tahu, kau <laughs> kerja sini, kau ada apa, hantar orang apa, apa ni, sekejap lah, <laughs> eh, jomlah minum, aku boleh berlepas minum, enggak <laughs> ada, minum, minum lagi, minum. <laughs> Reunion ni. Lepas <laughs> tu, bila dah minum, minum, minum, minum. Lepas tu baru sampai kat penyabat pukul 11.45. Allah Allah anak tak ada siapa nak ambil. Tak ada siapa nak ambil anak ni. Macam mana? Jadi dia pun. Tuan-tuan-tuan cover aku tau. Sebab takut jam. Dua belan lebih dah keluar. Dan pun dah dua belan lebih keluar dah ambil anak. Pukul 1. Pukul 1. tak boleh lagi. Dua setengah sampai. Teruk betul jam lagi. Orang tanya pun Tidak. Alah, tunggu. Subuh tension petang ni panas tadi weh petang ni. Jumaat saya sempat minum. Eh jangan kan pagi tadi dah minum. Tak apa buku-buku sebukus. Pergilah buku saja. Ramai pula orang apa sampai kat pejabat aku 3.45. Baru nak buat kerja. Tengok jam kat dunia. Ya. Allah weh. Sekarang ni kerja tak rasa kan tiba-tiba dah kumpat. Itu bukan tak rasa kau memang tak kerja insya-Allah banyak yang gila itu. Benar ni berlaku gitu. di semua tempat kecuali di Sabah, ada saja. Dah aku heran kata gamak tepuk tangan aku heran satu. Kau faham tak maksud kiasan? Aku menyindir tu. Sendiran Aduh. Dia boleh bukan, bukan, bukan kita bukan kita. Bukan kita Aduh, tak okay tabung tapi maka dengan itulah maka nak menjadi suara yang menjadi itu sebab saya kata saya nak bagi tahu kita kerja dengan badan berkanun kita kerja dengan yayasan kerja dengan agensi kerajaan ada industri negeri Sabah pun ada saya tahu ada daripada jawatan-jawatan lain percaya cakap saya minta maaf jangan kecewa apa saya cakap you all takkan gagal stres susah kena kayuh payung you all takkan gagal dia memang orang senang sangatlah bang. Iyuk kau nak kaya. Maksudnya sebab sebab tak ada saya nak bagi tahu. Dalam hidup jangan sibuk nak mengejar kaya. Ini kalimat yang saya suka banget. Itu yang kadang-kadang ada orang sanggup buat 2 3 job. Kononnya nak kaya, tak kaya-kaya juga. Buat kerja part-time. Hari tu masa PKP, dengan tak tahu. <SILENCIO> Ni meeting-meeting, dia tiba gambar keras. That's what you still Wallpaper. <t Boy> dia tak gambar keras kan. Yang mana sebab buat benda lain. Niaga online. Tiba-tiba mendadak sales dia. Bukan senang nak kerja di rumah kan. BDR bekerja dari rumah. Bukan senang perang badan. <tuh> nak kerja ni mana kan? baru nak kerja nak susu kejaplah mau banyak kerja nak susu nak susu Allah Allah jap nah ami hari ni nak apa ke seko lagi seko suami pula tanya nak lawak apa memang mencabar tapi tugas kaki ke center dulu itu sebab bila kita kata kan, nak kerja kaya sampai bila, -bila tak dapat tetapi tetapi Paling penting, Profet Muhammad juga sebut anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah mas, dia akan minta lembah yang ketiga tak pernah cukup. Kali macam sesuka tak banget cukup. ini cai. Katalah tiba-tiba hari ini bos umum dengan ini sebabkan saya gembira sangat dengan kehadiran Syamsul depan. Dengan ini saya umumkan kepada semua yang hadir sahaja. Kita akan bank inkan sebelum pukul 5 petang ini Wang berjumlah RM500,000 seorang Contoh Contoh, itu Jangan contoh. tuntut yang ini contoh Rasa-rasa <tuk> nah, RM500,000 ini banyak lah Saya ingat tadi banyak lah Banyak ke tidak Silap-silap ada orang besok hmm, Saya ingat saya nak design <tuk> Lepas duit semalam kan jadi saya ingat saya nak kejar cerita-cerita saya yang <tid> seorang pula saya nak jaga family saya tiba-tiba lah -tiba banyak masalah hari okey dia kerja hmm. kita rasa banyak tapi kat luar sana ada orang rasa RM500,000 tu sikit hmm. saya pergi kat rumah ada satu Datuk Seri tu Datuk besar rumah oh, dia besar kereta dia tak ada langsung saya rasa tu ni Azia ni <tid> Azia makin kat mana Lombor gini. Oh, oh banyak banget ya. Jaguar. Jaguar. Saya pakai sebelah hari. Sebab Jaguar Pro 2. <laughs> jaguar Pro 2. Rumah besar. Ada semipur. Ada sungau. Bilik dia saja. Oh Allah. Besar betul. Saya ingat kalau. Alhamdulillah dia kahwin. Bila saya tanya dia. Datuk Seri. rumah mahal rumah ni Datuk Seri. Besar macam tak adil lah masa saya beli dulu murah lagi masa baru 4 juta aku salah tanya ke salah jawab ke <tuk> <dia. tuk> um, eh, tak memang ayat dia tak salah cuma saya pergi ceramah dekat PKNS di Shah Alam ustaz kalau masa tu PKP M ustaz boleh beli rumah ini harganya ustaz harga tengah murah tu ustaz berapa dalam 1.2 1.3 kau hilang akal ke cakap macam tu 1.2 juta ada cakap ke sebab pada dia harga biasa ni uh, yeah, yeah, yeah. kebiasaan sih. ada seorang datuk dia bagi saya makan ada satu kubur dia makan sedap tak sedap Alhamdulillah sedap tak? tu lah istri saya pun cakap sedap tu yang kita orang beli kilang tu apa hal kau beli kilang dia Sampai tak pernah rangka tu pernah rangka tu akan berlaku kalau sedap kau belilah kupuk tu banyak-banyak bagilah kau orang semua rasa macam kau beli kilang dia kasar sana macam aku ni macam saya lah semalam tadi makan dekat kena todak sedap sangat saya beli satu semua restoran kedai putuk dekat dekat todak lah kan tak macam tu tak boleh pun gitu kan tapi itulah hakikat manusia pada orang ada orang tu boleh kawa apa salah kata kau ni kenapa dalam bank tinggal 10 juta tak rasa nak bunuh kau orang iya sebab dia dah biasa dalam bank ada 100 ribu. Yeah, ya, sudah senang. sudah terbiasa Tiba -tiba sih. Beli butuh 10 juta dia rasa susah. Itulah manusia. Tapi Prophet Muhammad juga sebut, carilah rezeki yang halal. Kena sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Apa paling senang nak dapatkan yang halal? Dia ya, yang ada dekat sini. Asyik. Paling senang. Tapi persoalannya bagaimana hmm. nak menghalalkan rezeki yang kita cucuk setiap bulan hmm. kita boleh tahu penjawat awam cucuk, cucuk gaji macam mana kita boleh tahu, yang kerja swasta macam saya ni kan, yang kais pagi makan semalam inappropriate... <sm ashười> kais pagi makan esok, ada tak <laughs> kan Dan sebab kadang macam, besok berpaya, dia tu kadang 4-2-3 minggu, ada, belum bayar ada Ada. dia utang <sam congress> dah eh dah tak dekat sini. Mana macam tu? Dia kalau orang-orang yang yang kerja, yang kerja sendiri ni dia dia, dia, dia cucuk macam ni. Yeah. Dia. tak kisah. Ini go suka ni, ekspresi. Yang, yang kerja makan gaji ni sini ha, peluk. <laughs> <laughs> Mr. Bin. siap ajak kawan si Kau kawan, kawan, kawan tutup habis tutup habis buduk-buduk budu, budu. sebab dia belum masuk lagi. dah salah hari tengok mungkin floating lagi ganji itu sabahlah kadang-kadang ada yang macam tu kan? yeah, yeah. tapi pada saya tu je carilah rezeki yang halal yang halal cukup buat kamu dan Prophet Muhammad sambung satu ayat yang mana sahabat-sahabat non-muslim pun boleh ambil dia kata apa Prophet Muhammad kata Manusia yang paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Ini ini, ini kalimat yang saya suka Usia. banget cuy. Jadi semua orang paling kaya. Rasa cukup. Kau lah isteri ku. Cukup. Kaya. Kau lah isteri ku. Ayah. Ayah. Kau lah isteri ku. Main kita beramal. Main tapi supportnya tidak. Saya kita ke poligami Islam ada tiga syarat adil tanggungjawab hmm. yang ketiganya bukan suami saya kan <laughs> mana tak sujuk tu kan tapi tu hidup kita ni kalau kita rasa syukur kita rasa cukup senang kita nak kerja dulu bukan main ni. aku kalau dapat kerja dekat yayasan Sabah ni aku dah tak fikir apalah ya yeah, yeah, aku dah yeah, yeah, tak, aku tak nak fikir yeah. apalah yes dapat kerja banyak fikir maklum aku tak nak apa dah janji aku dapat kerja dulu tengok yang tu bila dah kerja lain pula tak ada rasa kenapa puas ya kenapa aku dapat naik pangkat <laughs> ya yeah, <yeah. Masal> <laughs> kalau naik pangkat memang dia punya kau tak tahu ke dia tu dah perhiki perhiki kanan dengan bos perhiki perhiki kanan haa kan Isterilah sedangkan istilah dulu istilah. kita janggar aku dapat kerja dah syukur lah cukup lah untuk memandai kalau macam tu kan senang eh dengar apa tu naik pangkat tak takpelah bila aku ni memang aku punya target aku nak dapat kerja kat sini. Kalau apa dah pangkat itu bonus. Aku syukur. Senang. Jom tu. <Susuk> Kenapa dia dapat anugerah hebat macamlah? <Susuk> <Susuk> <Susuk> salah dalam kerja ni kena. Tu sebabnya kita nak berjaya dalam hidup ni. Ada lima kalau tak elak. Pertama prosesnya panjang bukan tiba-tiba berjaya betul betul. Nah, sebelum nak duduk dekat jawatan pengurusi nak jadi pengarah nak jadi ketua jabatan kan mula-mula kena jadi orang ni yang disuruh dulu kena marah dulu itu bila dia naik dia pula marah orang <laughs> nah, dia dah tahu nak kenapa ni ingat eh, saya tak tahu eh, awak ni kalau MC eh, mesti awak akan MC lagi sebab dia pun dulu macam tu betul-betul-betul <laughs> Ingat bos tak pasang ke bos boleh perasan tau siapa yang kejap-kejap cuti. Dia punya pattern cuti lepas gaji. Ya. Nah. Ya seorang tu pula kejap-kejap MC. Jadi MC, MC, MC. Buah pinggang beralih. Entong <laughs> berlubang. Demam ke pialu, plaster, insomnia, tak boleh tidur. Kau itu la beralih ah semua covid-19. Hmm. Ha, orang sini covid-19 mau apa? Orang sampai tak faham. Apa tu belum cerita lagi. Kejadian meninggal. Papa meninggal, mak meninggal, nenek meninggal, atuk meninggal, hmm. mak dara, mak saudara, ni mak saudara belah mak, belah ayah meninggal. Kalau susun baliklah <laughs> salah silah Memang tragis betul sebab dia satu-satunya waris yang tinggal dan keluarga. Tu. <laughs> Sampai satu tahap dia dah palang lah semua. Lepas tu jangan meninggal pun cuti je Kita boleh tahu sebab saya pun pengarah dulu. Saya dulu pengarah, pengarah nonang dan pengakuasaan. Legal pengadang advisor. I qualified lawyer tu. No. Tuhan bagi saya diri yang ke yang ketujuh. Jadi bos ni, kan? Kalau saya teragak nak pergi minum kat kedai tu, mesti ada staff saya. Tak tahu kenapa. Ada sekali untuk enforcement satu van minum kat situ. Tak kisah tak salah pun kalau betul memang tengah break duty ke tengah apa. Saya sampai. Assalamualaikum. Bos, kita dah sudah ni. Air penuh ni. Apa-apa? Jemput ni kalau sendiri rasa tak salah tak salah duduk dengan minum, habiskan air tu Betul betul. tu ada yang kena, kena sebab yang soalan orang tanya bos buat apa kat situ kecuali buka bukan jam istirahat ya. minum lah sama-sama kan? Ha, ha. sebab bagi satu bos berharap kan bila staff tu ada mungkin dia boleh tolong bayar kan cepat sangat boleh dia tak ada. Tak tu ceritanya. Ya? Proses ni panjang bukan tiba-tiba. Yang kedua nak berjaya kena ada komitmen. Komitmen datang kerja. Macam hari ni komitmen pada mula sampai awal. Ah mula-mula sampai habis. Tak tu. Mulih datang tadi dia kerja tempat duduk Dia kerja tempat duduk belakang. Prinsip. Lepas tu prinsip. Kau patut sibuk tak tahu rabun kau duduk jauh tak tu apa kata nak tengok sangat samsu debat ni duduk dekat-dekat tadi dia samsu debat masuk dari sini dia <SILENCIO> <Yang> duduk depan <SILENCIO> celah -celah. dia yang best tu kepala ni <SILENCIO> tu. <SILENCIO> dia tak nak nampak sangat ada Mr. Binba ke? Pak tu mengumpat tak kati atau <tuh> Mengumpat lah. Mengumpat ni. Berhenti-berhenti lah. Mengumpat. <tuh> Selalu dia Saya memang buat macam-macam tak ada apa-apa macam tu eh. <tuh> Tingginya. <tuh> Salahkah aku tinggi? <tuh> Bila buka emas dalam TV nampak tua kau kau oh, hajar tu. saya maafkan lah, tak salah tu saya maafkan. Betul komitmen datang, datang awal, datang awal duduk lepas. sebab pergi tu nak ambil poin. Oh tengok, tengok yang record komitmen, komitmen sepanjang jamah. Kenapa aku tak bawa tripod tadi? Lepas, ting -lepas tu yang ambil tu boleh nak gelak eh. Nampak takut masuk. Takut masuk dalam ni. Penisalah dah. Nampak abang? dia orang stress. Nampak buat dia orang gelap ni. Commitment kenal. Ketiga, fokus. Fokus kenal daripada kerja. Ini pada buat kerja ni buat benda lain. Laika. Tengok buat kerja ni. Kerja ke pejabat penting ni. Buat kerja Abang kena. Pasal tak jawab mesej? <SILENCIO> Jangan sampai saya mengamuk Waktu kerja-kerjalah <SILENCIO> Tapi memang ianya. masih ada orang seperti itu sih. ni apa gambar? Sampai dengan geng-geng kat pejabat Habislah hari ni kami mula mencari rezeki Yang mana dia? Doa pagi Kita masa yang kita ambil berapa second Untuk curi masa lah Yeah. Fokus. dia ada empat jenis pekerja dalam pejabat ni pertama namanya administrator masuk pukul 8, balik pukul 5 on time malahan yang pukul 5 tu memang orang yang sama setiap hari whole in one dan untuk jadi orang yang pertama untuk punch out memerlukan usaha lima minit sebelum dah kena ada kat sana dan dengan bangganya, beratuh, beratuh. Kayak ketua gelas gitu. Saya tak pernah tengok orang yang datang awal dekat mesin pancikat sebab nak balik awal, dekat mesin pancikat tu buat kerja lagi. betul. <tuk> huh, beratuh. <beratur>. <tuk> curi masa. Lepas tu kita tanya soal keberkatan. Nanti saya akan share keberkatan rezeki. Tengok administrator, balik ke 8, uh, datang ke 8, balik ke 5. kemudian meja dia kemas, dia tahu saya pusik barang, saya pusik gambar ya, dia tadi ya. gambar dia, gambar suami gambar anak, faham, dia patut panel dia, ya, dia, dia, dia, dia susun drawer pertama pun, drawer kedua pun dia, dia, dia ya. administrator, sangat mentadbir kategori kedua nama dia performance, kerja memang gila bab satu, ya, bab satu. <laughs> gila babi lah, aku tak faham <laughs> saya cuba kawal bahasa <laughs> saya ke <laughs> Memang Ih, kerja dengo. ni, dia kalau datang mungkin lambat siap lah 8-5 miniatur tu. Tapi bos sayang dia. Sebab dia kerja sekejap deadline. Kita akan, eh, coba. Eh, file. Orang yang fah, dia sayang bos. Itu, itu, kat kaki tu. Itu, itu. Dia dah tahu yang mana. Dia dah siapkan dah. Itu buat bos sayang dia. Kategori yang ketiga, nama dia entrepreneur. Usahawan. Meningga je. Eh, jangan-jangan banyak. Tak boleh, tak apa. Tak apa. Tengok, tengok, tengok dulu. Tengok, tengok, je dulu. tengok. Atas meja dia, barang apa pun tak ada sangat. Flyers banyak. Pamplet. Business man. Dia dah tunjuk dah kawan ni. Dan kategori yang keempat, pekerja ni adalah namanya follower. Dia ikut orang. Dia tengok senarai nama. Ada keluar senarai nama tak datang khusus? Ada senarai nama tak? Ada tak jabatan yang bagi senarai nama sampai yang kena pergi? Ada kan? Absen ya okay, absen. Mana jabatan luar yang datang ni? Mana daripada luar Yayasan Sabah kan? Soal tu ada Yayasan luar yang Sabah. Kadang-kadang kita kadang tengok senarai nama tu. Siapa lagi pergi selain aku ha? Wei, hey, kau pergi tak aku sama-sama depan kau. Saya pergi pergi sesama tau. Kalau tak pergi tak pergi sesama nanti jangan aku tak pergi, kau pergi dulu nanti susah, aku nak jawab susah ada, ada. contoh kalau pergi kursus 3 hari 2 malam pernah pergi tak kursus 3 hari 2 malam pernah tak? Pernah kan? hari ketiga habis pukul berapa biasanya? kursus ya ke? Eh. pukul 12 atau pukul 1 kan? apa soalan tu? balik pejabat tak? <laughs> kau jangan balik pejabat ni eh? kita semua tak balik pejabat ni eh? <laughs> you follow ni kau orang harus kompak ya maunya saya tahulah, gitu. Mulalah saya pun tanya soalan tu dulu. Noba. jadi sebenarnya dalam pejabat ni memang ada perangai -perang macam tu. Tapi kita kena fokus pada kerja kita. Kita jangan marah bila bos kita suruh buat kerja. Tu. Kadang kita kita kena percaya pada hikmah. Kenapa kerja banyak? Maknanya bos percaya kat kita. Noba. Jangan sonok. Tak ada kerja ini. Tapi, eh so, aku memang baru dulu tak ada kerja. Kau sedang tak? Pertama tak relevan yang kau kat pejabat. Ada orang relevan. ke? Kau jangan cuti dah lama. Susah weh, kalau kau tak ada. Haa macam tu. Kau cuti berapa lama? Seminggu. Okey, Mak Maknanya kau tak kisah kau ada tak ada tau. Bahaya macam tu. helok Contoh tiba-tiba bos panggil kan? Mira. Ya. Aku getulah nama ni Mira tu Tersedak bila Mana Mira? Nama Mira eh, Mira eh. Mira mesti Mira. Ha, iya, Nih. Ada apa tu? Ni, tolong buat kopi power. Sediakan hari ni. Okay, tuan, um, saya kebetulan ada kerja banyak, boleh tak tuan suruh lain? I so you hmm. kan? buatlah Kalau suruh orang lain nak rujuh you kan? Acting Ustaz keren banget ya? Jalan lakonannya itu. Sampai kat benda dia. Syek ku! Syek ku! Apa kau tengok? Dia malah kawan, kawan mah kena Apa kau tengok? Banyak tu ni? Banyak tu ni? Semua suruh ibu. Atau pukul 5 ni? Hello abang, tolong jemput anak ni. Tak sempat, banyak kerja tau ini. Suami yang tak berdosa pun bila lastin tu dah dah dah dah 10 malam bulan tu. Dia. dia pergi kat meja boslah. Dia ambil buah saja tinggal. Sebab masa tu bos sudah balik. <tuh>. Tu ini berani buat macam tu tu. Tak ada orang oranglah kat meja tu. Tu dia mari buat macam tu. Ambil. <tuh>. Suaminya di rumah. Anak-anak ayah dah makan semua <tuh>. tu, yang ayah buku Sri nak makanlah. Kan? Okey <tuh>. pinggan letak dalam sinki biarlah kan. nanti ayah masuk. Atau masuk dalam bilik kunci pintu jangan keluar bilik walau apa pun bilik dalam dah tahu dah amuk kan suami apa isteri dia tu macam mana isteri dia balik ambak eh, kereta habis pun marah dah orang nak minta jalan Nak minta kat dia balik ke mana tak jadi untuk minta sambek abang sayang Assalamualaikum sabarlah apa susah sabar cuba kau lapangkan abang boleh sabar tak tahu suami bukan takut isteri, isteri menakutkan. Sama tadi, aja. Tadi-tadi tadi tadi abang dah buku si ahlau. Jadi saya tak masuk. Baik. Terus masak sabnya nampak. <laughs> aku sekampuner aku minggu ni. Cerita sangat garang. Kan? <laughs> Percaya pada hikmah. dua minggu selepas tu. bos dalam chair meeting mesyuarat pengurusan. Yeah. Ya. Saya dia beri terbaik untuk semua. Alhamdulillah. Plot twist kementerian itu alhamdulillah telah diangkat sebagai pivot yang terbaik dan telah diluluskan. Jadi masih Amirah. Eh. Saya dengan Mira sampai pukul 10 malam eh kata. Ya. Yeah. lagi tak? Eh? Mira marah lagi tak tadi? Tak. Tak. Baiklah. Pukul 10 malam no. Cam tu ke <tuk> <tuk> Mira jawab? Cam tu ke Mira jawab? Mirah, macam mana pun saya cakap terima kasih lah. Nak nak pula Mirah. Mirah, saya ni kan sampai pukul sepuluh malam ni. Gitu. Tuan, ni kan sama jawab. Itu kau mana aku tak jagap. Itu saya kata, percaya pada hikmah. Tanam tebu di tepi rumah. Cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar. That's it. Ya. Ya. Cuba tenang. Percaya pada hikmah. Hikmah ni apa? Anak kita gitu, oh, main je. Ya Allah main. Rupanya hikmah satu-satunya. Dia dah main, jadi pemain bola sepak negara. Ya Allah. nak aku. <laughs> nah, main bola. Kawin hati semua tu. Nah, contoh. <laughs> kan? nah, Aduh menyinggung ini. Naik <laughs> kereta. Suami kan. Kan dah marah istri. Amal. nak pergi pasar. Korang time nak pergi pasar. Tak ada yang irin ke. Alhamdulillah. Abang kan dah habis macam mana? Ni gitu. Tung tat tat tat tat. Tayar bocor. Itu taya pasal kan? Kalau tak tayar tu takkan bocor tau. Oh, nak saya saya duduk aje. Semua dipersalahkan ya. Cuba kalau kita ambil gemar. Tung tat tat tat tat. Isteri cakap, "Abang, ya Allah, tayar bocor. Sorry bang, salah saya ni." Ya, apalah. Bukan kita nak pun nak. Kan? Sekarang saya turun, saya turun. Lah, kenapa? turunlah abang nak kunci pintu ni haa, tu lupa dia bawa Pak kunci pintu cek eh, pegangkan abang cek ah, kita dah lama tak jalan sama kan Asyik. kita jalan sesama di pasar eh? jarak adalah dalam cikgu puluh kilometer macam tu sampai kat pasar buka dengan kebuntar sama. Oh, tuan -tuan, kan? melampau tuan -tuan. Lah, grab. banyak cerita kan <laughs> tapi bagus nah, nah, hikmah percaya hikmah. aku kerja ni contohnya, eh, saya saya buat team building kan. saya buat team building untuk start kerja saya biasa buat lah untuk agensi kerajaan saya tak bagi hand apa-apa lah ni contoh lah. saya buat <laughs> buat team building untuk agensi kerajaan yang best salah satu checkpoint no? checkpoint so, saya kita pernah kita buat dengan Tunggu lah. Makamah KL <laughs> yang best yang persertaan grup tu semua magister. So, check point tu main damula. Damula. Oh, dam, damula. Yelah, kau tak tahu damula atau apa sebab. Yelah, zikir. saya Itu dunia semua tu, Ustaz. Damula tahu kan? Ah tahu. Okey. Jadi, cuba tengok orang yang main damula kan. Baru saya tahu, orang tua main damula ni lagi teruk, budak-budak bodoh lah ni tumak. Sesetul sesetul ni. Yang baling dadu siapa? Ada orang ular tangga ke Indonesia saya macam ni. Senang betul dia kon main tipu apa? Wah pakai dua dadu dadu yang sama. yang seorang tu pula. Kejar-kejar pula. Ne ne ne ne ular. Ya ular. Yang seorang tu pula Tangga tidak Ulah tidak Langkau Langkau Langkau Masalahnya dekat 98 Terbalik 99% 100, Undur balik 99% 100, Undur balik Kan Harus pas gitu. Sebenarnya Ada sebab Orang tua-tua dulu Ajar kita main Dan mula ni. Sebab kita Macam mana kita akan Usaha untuk Capai matlamat kita Maksud. Yang tangga tu Rezeki dia Jangan marah eh, Sebuah perjalanan rezeki. hidup gitu je Biar kan Kenapa kita nak pergi? Cuba kalau kita dapat kat tangga, kemudian orang dengkir, orang marah, orang kutuk-kutuk, kutuk-kutuk, dan macam kita kan terasa hati. Yang mula tadi, tak naik pangkat. Kejap-jap tukar departman. Pangkat, tak naik. <tuk>. Sejak-jap ada Muhammad Nesha, kejap mantan ke sana, dalam Last Christop. Dan dia ni sangat bahagia di sana. Dia dah mula berbual dengan file yang ada, Pakat Abang, <tuk>. Kan? Rupa-rupanya, Gua baru perasaan nih Dia pula... apa mulai berbual dengan... <laughs> Gua baru perasaan sih sumpah Ini... Sudah berapa kali saya tengok tapi... Saya dengar tapi ini baru... Saya perasaan gitu sih. Kenapa kapan? Dan sangat bahagia di sana? Dia dah mula berbual Dengan file yang ada Pak Kambang <SILENCIO> <Dan dia terang, SILENCIO> Kan Rupa-rupanya hikmahnya dia Hikmah dia Tuhan bagi dia Dia merasa Bila dia pencen. Dia sempat bekerja Dengan semua Di Pak Man Dan dia tahu Dia set, pernah set, rasa Semua yang Dan akhirnya Bila ada Bila dia dah besar, Ada yang nak jumpa dia Dulu cara Macam mana buat dia Dulu masa saya jaga boleh Lehan Saya buat Saya jaga Orang ambil kira Pandangan dia Sebab dia dah rasa Semua di Pak Man Iya <SILENCIO> yeah, Betul-betul yang 98 ni sikit. Yang undur balik, undur balik. Tak pencen, pencen. Bawa sambung-sambung kontraknya. Maknanya apa? Maknanya nak tunjuk Tuhan nak gambarkan hikmahnya. Khidmat dia masih diperlukan. Oh, Cuba kita baca macam tu. Ini dia baca dia je benda tak apa. Jangan perempuan. Baca hikmah kalau suami tu. Abang rasa kita nak buat langkah penjimatan. Minyak pun dah mula naik harga ni abang dah tak tahan. Lah. So abang akan cadangkan kita nak motosikal. No. <tuk> Saya tak setuju. Dulu janji susah sama-sama senang sesama kan. Tudung kedut. Tu gara-gara tudung. Tak nak naik motor. Nanti tudung kedut tak mau tak mau. Nak kita. Ya. <tuk> Cuma mana tu. Okey. So adalah seorang isteri tu abang. Naik apa pun saya sanggup, jalan pun saya sanggup Asik Demi kasih sayang kita Masih okey je Kira-kira masih ada enggak yang seperti itu jadi? Habis pun sayang geduk jalan tak? apa Saya pakai anak tudung, saya pakai helmet Duduk, saya sanggup keeng Daripada ketubelut Sampai ke-ke-ke Kelap, gelap ya gelap ya bro ok bang sampai, sampai dah bang. Okay, bang bang nanti tengah-tengah saja tudunglah benda cici dengan benda tak tahulah contoh fokus yang keempat kepatuhan pada peraturan dan undang-undang jaga peraturan, masuk ku apa, balik ku apa ikut, hmm, tak betul. boleh minum susu-suka hati dekat luar, ikut perkeliling-perkeliling, jangan ada duit bawah table, jaga Jangan sibuk nak makan duit yang bukan hak kita. Jangan. Nanti kita akan tengok banyak masalah keberkatan rezeki. Kan kerja tak seberapa. Pangkat baru biasa-biasa. Hari -biasa. minggu main golf. Golf. Ni cakap betul kau tak <ciuk> ya. Bika... ya, tahu aku. Tak ada ada marah ada bengong tak ada. Aku nak banyak kau panggil tak nak main sudah anak macam tu je. Ya. Ya saya sama. Kita sebab sebab sama engkau boleh panggil saya tak ada. Kan. Tadi pun saya seronok tadi tempat datang kat. Masa saya nak ambil gambar atas pentas. Spot bangunan bulat unik. Boleh, boleh. Alhamdulillah. <SUSD> tapi itu dia disiplin kena ada, patuh-paturan kalau ada <tuan> prongsidia kita tak boleh, tak boleh lah tiba-tiba ada satu surat yang design di ditandatangan oleh pengurusi mulai beberapa hari bulan, semua staf tidak dibenarkan begini, semua staf naklah begitu-begini, begitu-begini, begitu-begini dan hendaklah begitu, begini, sehingga tidak, tindakan, -tindakan akan diambil, bla bla bla bla, mesti macam ni adalah ayat tu korang yang muda-muda ni buat lah, akak dah <Susd> yang junior selalu cakap macam tu aku, aku cengok ada pergeliling tu tak adalah cakap untuk yang dah lama tak payah ikut sama-sama <laughs> nah, lah -sama saya dah kaji dah tu jadi dalam hidup kita ni kita kena berubah Dan dalam kejayaan kita pertama kita kena cepat lambat kita akan ketinggalan perubahan teknologi sebagai pantas sebab nak jadi relevan orang online aku pun online juga iya <laughs> yeah. Kena belajar Zoom macam mana, Google Meet macam mana, ni macam mana, WebEx macam mana, Webinar ni nak buat macam mana. Itu masa mula-mula yang saya tak tahu dulu. Itulah telefon live, itulah telefon call. Saya pasang macam tu mengandang pesan ni. Saya so, tekan pelik itu saham, so, saya so, lagi pasang. Saya so, tahu semua, so, saya pada hari ini, saya punya semua motivasi pada anak-anak semua-semuka. Anak, dua jam celama, tapi kamera tak on. Pancelain. aku ingat aku tekan button yang betul salah apa dia. orang dekat kementerian pengajian tinggi masa tu apa sah tak start lagi, sah-sah ni <tid> lepas tu PA telefon tak dapat, miss call pun tu tak apa tu lah oh kembali Sampai seperti ni je tu dalam kamera juga, lain, ya. lain, kan bila fizikal lain tu yang hmm. itu saya pergi dekat Restoran Masa Sarawak, Sarawak hari tu bila keluar ada sawanan muslim tegur saya mengambil gambar boleh? <laughs> boleh, tak salah orang kan? Tak salah, ada putera kan? Cik tu buka Confuse tu masih, masih banyak iklaan <laughs> ni, tertawa dengan ni Malam tu dia tag saya dekat Instagram tu Bukan bukan Adiputra, bukan Mat Kilau, bukan Samsu Yusof. Agaknya malam tu berperasan. Saya tak ada lah terbawa-bawa. Tapi saya masuklah dalam bilangan. Taman. ada lah. Itu saya cakap tu. Kadang, Kadang tengok lain. Tapi yang penting jaga disiplin. Macam saya lah. Kena jaga disiplin juga. Kan? Ha. Tak boleh lah saya suka saya. Pertama saya tak suka tajuk ni, saya buat tajuk lain. Tak boleh. Hmm. Tuh, tu, tu, tu. Saya pernah kena Ikut peraturan eh. Zaman belum jam serba. Dalam penjalanan buat kereta saya tiba Hello, Assalamualaikum, Kak Apa tajuk hari ni? Uh, tajuknya kelebihan penyusuan susu ibu <hati> <hati> <hati> Sebuah emergency tu, tepi jalan tu Apa lah aku buat tajuk tu <hati> <hati> Rupanya hari tu Ceramah tu anjuran hospital jempol Dengan Women Institution WI Hari tu, hari penyusuan susu ibu sedunia. Kenapa <laughs> saya tak boleh? Dia, dia nak ustaz juga. Aduh, saya dah panik tau. Telepon-telepon kawan saya Ustaz Nur Razman. Saya call Saza Hazlina, pegawai. Pegawai di hospital tu. Dia pun beritahu. Bini, bini saya pun. Jadi kawan patut tanya Haji Google sikit. Tau, tau, tau, tau, Haji Google. Kan? Haji Google. Saya pun tak boleh, pergilah. Sampai dekat Dewan. Semua tu tua. <laughs> Malu tu, itu tuan yang datang. Dah spayet. Dah si cakang dia wanglah. Cak itu nak dengar juga. Itu pengalaman lah. Zetalinupul so, sampai tu yang kena ada so pi. Dia jaga cek jadu, cek taju awal, pindah pindah awal. Ambil tu. Oh, macam macam dulu pengalaman. Eh, Di sini kena ada. Yes. Yeah. Saya tak kisah. Saya kata untuk bermusim. Saya nak kereta kereta Aziah aje dekat semanya kebanyakan masa saya naik Aziah. Kalau banyak barang ataupun orang -orang yang ramai pergi, oh nak kereta besar sikit. Oh, tak ada Saya tak kisah semua pun nak bagi tahu kat semua orang. Message ni sampai so debat. Luar <laughs> tahu, yes? <laughs> ha. Eh. Mai oh. Aziah. Okey. Kau nak punya mana Mobil Azia ini saya pernah ditergalkan Sama Ustaz Cik Memang mobil itu kecil Kayak like Aila kalau di Ini ya Aila like kalau di Indonesia cuy. Memang memang Yang diceritakan itu nyata gitu cuy. Dia orang yang bayar bulan-bulan kita kita Kan Dia bukan tahu berotek kita hidup mati Masa ini <laughs> kan. Ha. kan Saya nak Azia Sebab bukan pengikiran manusia Yang nak kita kejar Ha Naik-naik kereta Azia, camah dekat UTM jalan Semarak, KL. Dah habis camah, pengarah pendekan fakulti. Jom kita makan kat belakang, ustaz. Kita ada hotel kat belakang, hotel UTM. Oh, UTM resident. Oh, okey, okey. Tapi dia, tak apa, asisten -ustaz, ustaz nanti biar. Подумa. Dia bawa kereta nanti kemudian, okey. Saya pun jalanlah kereta dengan dia. Asisten pun datang parking dekat depan hotel, dekat parking UTM. Balik kereta penjamah kena kelem. Kereta penjamah kena clamp. Kena kunci. Melal padam pun kena. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Tak apa, dah biasa. Dah biasa ternyata. Saya camah Kuantan untuk syarikat TM, telekom TM. Dekat Kuantan. Kereta kotor way. Saya kat Malaysia, pergi basuh kereta ni dulu. Kamu dah habiskan, aku datang ambil aku. Saya pun turun, dia pun jalan. Yang bos TM tu, Steady, datang jauh-jauh naik Grab. Kenapa tu? Dia boleh cakap grab kau. Itu susah. Itu dah kata jangan Kita tahu buku banyak tu ada sini. Eh dia saja nak soroklah tu. Susah nak bagi hati semua orang. Bawa kita besar penagak itu. Bawa kita ada jalan hidup sekarang ni. Semua bersalah. Macam mana? iya betul betul. Ah tu jangan jangan. Kita fikir orang lain takkan selesai. Tidak. Kisah lumanul hakim Naik kaldai kan Dia tarik kaldai Dia dengan anak dia tarik kaldai Orang pun marah Apalah dah ada kaldai dia, tak, tak nak naik Naik lah Ayahnya naik kaldai tu Anak tarik Apa punya bapak Kampung lain pun marah Sedap-sedap dulu tak kaldai tu Anak yang serik benda tarik Turun bapaknya anak naik Kampung lain juga Kau hajar punya anak Kau biar bapak tak Sudahnya dua-dua naik <tuan> Kesian betul-betul menyaksa sampai dua orang naik. Kenapa? Yang parah dia akhir. sudah Sudahnya kaldai naik dia. Lagi teruk. Dia pikul ni kaldai dia, dia, dia. Nampak tak? Ah? Nak puas kenati semua orang memang tak ya lah, nama. betul nama Orang yang bernama perempuan. <laughs> perempuan kenapa lambat balik? Huh? Orang lain juga kerja yayasan juga. Abang <laughs> buat apa, apa? Itu cakap abang kerja. Ya. Ha. Cekes quinto keluarga kita. Habis air <laughs> <saja>. oh, <laughs> Tidak, abang saya ni. Tak je. Dia. Istimbrannya apa? Dia bawa mumpan dia memang memang pintar banget ya. Dia, dia, dia memang terang balik terang. dengan skip depan. Dia memang kelakabar macam ni seorang je nak balik. Semua lain <laughs> like, yang lelaki dia akan nampak dia akan menanglah. Biarlah kita minum dulu. All <laughs> oh, lelaki yang minum dulu. Kan? Ah dah panjang balik. Lama balik ni bang? Banyak kerja. Ya. Oh, hal minum dengan kawan? -kawan? Nah, balik daripada mengaji pun Allah. Kadang balik maghrib orang lelaki dekat dekat, dekat surau, kadang imam mengaji, diajak mengaji. Lama balik. You Kenapa? Know? Hmm. Lepas maghrib, pencerah abang mengaji. kan? Pacun gitu abang. mengaji, imam ajak abang baca sama-sama. Hmm, sudahlah. Datang ada kopi. Kau ni minum dulu besok tu imam ajak malam ni hajir je tak dan malam, malam, malam tak betul-betul malam ni tak boleh malam balik tak. awal lepas maghrib tak sempat doa tu balik hai cepat balik tak semayang tu tak boleh lepak tu tak semayang tu awal lelaki si ajar bila naik motor sampai rumah kalau isteri tegur awal balik ni bang start motor keluar balik Bagaimana tu bang awal lagi keluar payah betul Syukurlah suami tu balik cuba kita positifkan. Kan? Tentu Ya. Entu benak abang kan. Amang ni, apa mau apa hari ni? Is... Ya, abang, Is... abang, Is... abang kan? bawa aisyah. Amang, ya? Memang membege suruh. Ah, amang ada bawa kuih. Eh, kuih apa amang buat hari ni? Amang bawa kuih kapel. Kuih kapel. Kuih-cah Kan couple tu oh. Jangan dipisahkan mereka Kuih-cah oh, oh, eh. kuih Kuih-cah kuih tu Yang mana ini Ustaz sering cakap Kuih-cah kuih Apakah di Malaysia pernah makan Kuih-cah kuih tu Couple, kuih-kapel kuih katanya Ji. Dan apa yang perlu ada adalah kebetulisan Yang kelima, istiqomah kebetulisan Hari ini kita kena cepat Jangan lambat, lambat kita akan ketinggalan. Teknologi kena kuasai. Kedua, kita kena hadir pada peluang yang ada. Kerja kena datang, jangan ponteng. Berapa ramai orang yang ambil cuti? Sesaja ambil cuti kat rumah, jangan ni baik kerja, rugi cuti. Berapa ramai yang cakap macam tu? Betul tak kan? Ha, tu kena fikir. Kerja jangan jain. hadir. Tak datang ciamah hari ni. Ada orang tu dah datang. Dia datang, datang, datang. Kenapa tak ada orang hari ni? Kenapa dia orang tak ada orang? Rupanya ciamah tu semalam. Salah jatuh. Yang ketiga. Ini zaman atas. Bukan zaman cakap je kita kena buat. Aku doa kerja sesungguhnya. Jangan cakap je kena buat. Langsung buat ke? Macam perempuan. Dengan lelaki cakap. kan? Abang sambut buat korban apa saja untuk setiap barang. Biar kering, air di laut, terbakas, luar tamplantar, untuk tinggalkan saya tidak sekali-kali. Coba buat sebiji macam jalur Hassan Well, lu <laughs> <laughs> tahu kenapa? Ah. Ya, jangan lupa, bukan main lagi nanti. Ya. ini zaman apply buat bukan acah-capek buktikan. Tu sebab suami kadang-kadang, kalau kita, betul lah kita betul-betul sayang isteri kita, temankan isteri waktu ini bersalin. Ini manjam tak je. Apa alasannya? Takut darah. Kenapa dia tak nak teman isteri itu? Takut darah. Apa takut darah. Dah? Takut darah. Tanya siapa yang menyebabkan dia berdarah. <laughs> Teman ni, teman macam ni, kalau takut darah, jangan pandang tempat lain. Pandang muka dia ni, sabar sayang, sabar sayang, sayang sabar, sakit bang, sabar sayang. Jangan salah cakap, no? jangan salah cakap. Sabar sayang, sakit bang, abang tahu. Mana tahu dah kena marah, mana dia tahu. Kita tak tahu. Sabar sayang, sabar sayang. Akhirnya buat tahu berapa azabnya isteri nak melahirkan anak perjuangan. Akhirnya lahir anak menitis sampai mata suami. Ya. Saya Tak usah beranak lagi Orang lelaki tu beza dengan perempuan Orang lelaki Kalau kita tengok perempuan Walaupun, perempuan, walaupun dia sakit Abang anak yang lebih lima Mana dia sanggup empat kali lagi Orang lelaki yang paling sakit Dan hijau kau apa berkata Itu pun tak ada siapa yang sanggup mengulak Sekalian bercakap dengan anak bukan mainan lah macam gigit semut lah cubalah ayah sekali lagi tengok diam dia lah <laughs> <So, laughs> dia, dia, dia. teman isteri dia, tu kan menitis saya minta, dah cukup-cukup tak yah bersalin lagi cukup abang tak sanggup abang yeah. takkan seorang je anak kita cukup abang kata yeah. abang tak boleh tengok isteri abang sakit cukup bagi orang <laughs> macakap cantik tu terbuka jahitnya di balik no. Saya lupa ternyata depan client di sini, Cik. Tak buang, ayo buang. Bog buang dalam bilik persalin, jangan main-main. Bagi bagi orang lain pula ya. Ha? Itu makna hadir. Kita kena ada apa buah dengan teman kan isteri kita. Kita sentiasa berada di sisinya, walau apa pun yang berlaku. Orang oh, perempuan cakap dengan suami. Dalam pejabat kita ni kalau kita tak jaga organisasi kita, <coughs> Yang selama ni yang kes rasuah Kes penyalahgunaan kuasa Puncanya apa? Puncanya adalah orang dalam juga sebenarnya Yang report tu sampai Kalau kita baik sesama kita Kita tegur Tak boleh tegur Kita selesaikan peringkat dalaman kita Benda takkan jadi isu nasional Betul tak? Betul tak? Jaga ni eh, Kau jangan tahu Aku nampak Aku tahu kau berapa Kau jangan buat lagi Kau nak buat ni Betul Jangan buat. Harus kompak sih. At the first play jangan. Jangan eh ha, nanti tak berkat rezeki kita susah. Eh? Ha, aku nak jadi pekerja ha mana. Aku nak jadi pekerja yang baik. Buatlah apply. Jangan kita cakap aja. Jangan, jangan nak bubak. Sampun juga datang lambat, tak ponten dan sebagainya. Jangan Lepas tu dah dalam ponteng tipu pula Tipu attendant, lepas tu bawa balik Duit gaji bagi anak isteri makan Lepas tu masalah banyak, anak-anak Protes, anak-anak buat berperangai Kat sekolah, lepas tu isteri dengan suami Bergaduh hampir setiap hari puncanya apa? Itu keberkatan ya. Ini tu cakap tu, maknanya Benda yang kita kena buat, ini zaman terpelai Jangan cakap je kita kena buat, kemudian jaga apa? Jaga uhwa -huh antara satu dengan yang lain Jangan saling jatuh menjatuhkan, jangan Jangan tamak. tak elok Syukur dengan apa yang ada Dengar-dengar kawan tu naik pangkat Sanggup jumpa bos-bos, macam bos saya Nak jumpa, bos kejap lagi. Macam ni bos, um, macam ni eh? Kan saya dengar, dengar, saya tak tahu ya kata bos Saya dengar, bos nak bagi kenaikan pangkat tu dekat Siapa ni Tapi saya saya, saya okey bos, saya okay. okey Ini menurut kawan saya lah So, bagi pihak mereka, setiap bila orang lantik kau. <SILENCIO> um, saya saja, baik bos jangan lantik dia. Sebab apa dia tahu tak, apa dia buat kat belakang bos. Apa dia tak kutuk bos. Yeah. Saya menjatuhkan dia menjatuhkan gitu. Saya selama ni saya defend bos tau. Yeah. Saya tak minta jawatan ni bos, saya tak minta. <SILENCIO> Tapi kalau bos bagi... Eh, eh, eh. Jangan tamak. Jangan tamak, apa yang kita ada syukur. Hmm, yang kedua yang ambisian ya ambisian, ambisian dalam pejabat nak berlagak dengan apa dengan kedudukan Ui, dia dekat pejabat tu pangkat dia kawan tu pengarah itu pejabat itu dior huh, Pengawal daerah tu yang main main nombor satu kat pejabat daerah tu dia, sampai masa contoh, kat dinding mesin malu penceng hmm. <laughs> saya bukan cakap orang saya cakap saya saya rawal tahun 2018 ada bersara tu dah dapat kad pesara tunjuk dekat hotel dapat 10% <laughs> nah, sampai masa pencen betul tak semua Tuhan bagi kita sementara je lawa berapa lama lawa cakap dulu punya lawa zatun sami'on sampai masa tua kan dulu penyanyi penyanyi-penyanyi dulu kan <orang -orang ingat -ingat> engkau bagai air yang jernih nah sampai masa tak ada, ninggal dah ya, cuba tengok tu yang dekavah <tik> minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri bukan lagu orang lain lagu sendiri pun tak boleh nyanyi ya, bukan senang maknanya apa, tak ada yang sombong sam surbat sampai masa, tu yang rumah saya camah, camah, camah cik cik cik cik cik cik, pergilah pergi sabah pergi. tu <tik> <tik> oh, isteri-isterinya Sebenarnya Ustaz. saya so, punya tak kena? Ya. Yeah. Abang balik lama je. Amah pun 4-5 tahun. Abang pun tak suka tengok jadual abang ni. <laughs> Kalau boleh mana duduk je. <coughs> Tapi kan. Lepas tu 4 tahun nanti. Abang dah tak camah. Abang duduk rumah yang kau muntah. Bukan aku. Biar belanja. Ya. Yeah, Biar belanja. Lama-lama. Lama-lama. <coughs> <juga. laughs> Tak bagi duk belanja yang elok mood kau kan? Nah, tapi bak, tak, tapi orang oh, buah-buah berkanya mata ditantar. Tapi benda tu macam dia rasa orang hargai dia. Gak, tu, oh, mereka mereka pakai, kan? rasa -rasa. Betul tak orang oh, Kau nak menghalal, kau nak tengok poya kan? Betul tak. Orang buah Kalau ajak pergi shopping, hilang sikit kepala. Macam main-main betul sementara sampai masa dah tak ada samsu debat dah kena samsu sebat samsu debat, same debat same apa pun mungkin same orang same lain pula betul kita tak sangka kan ha, itu, yeah, ada itu masanya, adalah ya. realiti hidup dunia bukan tempat tinggal tapi dunia tempat meninggal <laughs> betul jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. jangan terpedaya dengan sehat sebab mati tak syarat sakit orang muda dengan sehat mencari duit yang tua dengan duit mencari sehat sibuk buat rumah membesar-besar, tapi hakikatnya orang dalam rumah semakin berkurangan nah itu sibuk menayangkan ubat yang pelbagai ubat semakin canggih, penyakit semakin banyak manusia semakin ramai kemanusiaan semakin berkurangan berkurang. oh. air semakin banyak jenis tetapi air bersih, payah nak cari Itu sebab saya kata dalam organisasi kena elok-elok, baik-baik semua. Sama-sama jaga nama baik organisasi. Kalau kau nak jalan laju, jalan seorang. Tapi kalau nak jalan jauh, jalan sama-sama. Deep tak? Deep. Balik nanti pegang tangan Azman, abang. Kalau abang nak jalan laju, jalan seorang. Ya. Yeah tapi kalau banyak nak jalan jauh kita jalan sesama eh. <SILENCIO> Apa? Jamtu. Yang boleh pergi jauh yang ni satu je bila semua bekerjasama. Cari jalan macam mana nak kembangkan lagi expand function kita. Bukan saleh ini tak payah lah, kenapa yang ni pun nak buat, yang lain ni tak payah. Kalau kita conduct sampai bila kita takkan berjaya. Ini ingat tu Seterusnya buang perasaan saya buang dengki. Dengki. Dengki bahasa Melayu. Bahasa Arabnya. Hasad. Apanya teruknya di Malaysia ni. Dua-dua pakai. Hasad <laughs> dengki. Ada <laughs> di benda tak puas Hasad dengki. Eh dengar-dengar dia naik pangkat eh. Hmm, tak boleh jilat. Dia buat tepulak. Dengan aku. Dia jilat. Dengar-dengar dia beli kita baru. Tak mana dicuri ke duit tu. Dengarnya anaknya dapat semua. Eh macam mana ada seorang pandai. Aduh. Kata seorang tuan guru, Ustaz Abdul, Ustaz Ustaz, Ustaz, Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri. Dia kata apa? Tanda-tanda dengki dah ada dalam hati kita adalah apabila sahabat saudara-saudara hmm, kita betul. dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa. Maknanya dengki dah ada. Eh, hey, dengar-dengar. Datuk. Oh, apa? Datuk kita dapat pergi haji dah ni. Hmm. Bagus. Tak rasa apa? Dengki. Dengki dah ada. Dengar dia dengar si, si Mira nak salin, Elok lah. Takkan nak duduk dalam puan je juga. Eh. Contoh eh. eh, contoh. Tak? Itu kalau tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada, apa talang ni kalau kita cakap? Maka confirm. Elah, eh, macam dia sorang saja. Aduh. Habis, macam mana? dengar-dengar. Dia dapat naik pangkat dia ke, uy, oui, papa senang tak tolong dengan dia weh. Eh. Degeringa dia dapat beli, dengar-dengar dia, dia, dia, dia beli kereta baru ya, ku. Dia tu gaji untuk pakakan orang. Kita beli tumpang dia, kami siminya bawa buat <laughs> tidur. Nong tidur malam. Kita dapat naik tak yang servis, tak yang seminyak kan. Kita dapat naik kereta baru tu, nampak cantik. Dengan, dengan anak dia dapat sepuluh, a Alhamdulillah ada juga anak-anak yang pandai dalam kalangan staff kita ni. Hmm. Okey lah jam tu. Dengan-dengan Abang Haji itulah Abang Haji mana? Yang umur 85 tu. Yang umur 85 tu? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Tuh dekat kampung lah tu. Biar dia kahwin, kenapa kau? Biar lah dia kahwin. Kan dia dah lama hidup seorang. Kau tak habis dengar cita ni. Bini dia umur 25. Ah. Suami 85, bini 25 terangkat keninggit. Cuba cakap elok. Alhamdulillah. Dapat isteri yang tegap boleh tolong jaga dia. Yeah. Dia pun nasihat sangat kan. Persio rambai. Ini mulut tu cepat. Ah, malam tambang kaki dia. Cuba cakap elok. Sangat Kalau -kala. Kala -kala tak puas hati, naik. aku tanya isteri dia tu. Apa yang adik aku cakap dengan Abang Haji tu kan? Aji Haji tu dah banyak umur dia ke? Macam mana saya nak cakap kan? Abang Aji ni dia... Dia faham. Dia romantic. Dia pandai gurau. Pandai gurau untuk tu. Setiap kali saya marah kan, dia tak pernah balas balik. Dia ada pokak tak seram nak. nak balik apa? Kan? Tapi bukan Aji ni lah. Orang sama. Tapi ini berapa kali saya dengar cuit tapi terpajak kelakar kita kepala yang disalahi. Jangan dengki cuba kalau kita dapat kelebihan. Kata orang lain dengki dengan kita kita dapat APC Alhamdulillah macam lamb. Dia tu tak layak. Mi. Kita dengar cetya, cety, ya, rentoh aja. Okay. Kemudian susnya pun mantapkan keupayaan kita, sambung belajar. Ya, ataupun datang semua seminar-seminar yang ada kuliah-kuliah ni datang. Duduk depan, jangan duduk belakang. yang ini tak apalah, ni contoh. Ha ya, nah, contoh. Apa tengok depan-depan Orang -depan. puas ah, tengok depan. Saya saya yang paling tak nak lupa tu dekat hospital Queen Elizabeth baru ni. Saya buka mas saya. Eh, apa hal lho, masalahnya tua dah tu. Saya so, tengok, jangan ke untuk lah orang tua tua. Orang tua. tua dalam telekom kat masjid make gambar. Tunggu lho, ada balik telekom. Mana betul? Tadi sekali saya camah kat rompin paham, dia ajak bergamar. Banyak bergambar, bergambar duduk yang yang ketua kampung semua, yang, yang lelaki duduk, yang macam macam makcik tu duduk di belakang. Tengah bergambar tutak tak, tutak tiba-tiba makcik belakang terus suara. Free size ke tu? Gitu. Saya penanglah makcik tu. Apa pula free size tu makcik? Alah, yang macam ni, macam ni tu lah. Itu freestyle makcik. Tapi dah confident tu yang aku tu. Orang tengah senyap, dia boleh free size. Resize pun. Kecil hati orang lebar-lebar ni. Nak face, nak Tapi dia confident. Tapi saya tak boleh lupa dekat bersih. Yo. Ada sama pak cik tu. Ustaz, kalau kita selfie boleh, Ustaz? Pak cik ni, steady ni. Kita selfie boleh, Ustaz? Boleh, boleh. Dia tarik saya. Dia keluarkan tampak tangan. Ustaz, apa nak, Ustaz? saya simpan dalam hati. Fasafa. Fasafa. orang lahir tau, saya bukan buat cerita ni, betul? Ustaz simpan dalam telefon sampai masa kena format Ustaz simpan dalam hati ingat sampai mati Peh. <tuh> betul, kau orang banyak dah lah, banyak bubuk-bura kat dalam tu semua kau edit 360 lah, apa enam? mangkumam-kumam ambil lemam tu masalah tak? Aku jadi lambat ambil gambar dengan korang tu lah dia. Keceh, keceh, keceh. Memang dikit aja. Dia rapat, rapat, rapat, rapat, rapat. Kau orang tak nak nampak gemuk. Dah gemuk tu gemuk je lah. Okey je. Ikhlah, jangan ikhlah. Tak mantap. Saya ingat tahan dengan ekspresi Ustaz tadi. Terusnya bang profesional. Apa maksud profesional? Jangan campur aduk tak habis lagi dekat gelak sabarlah. <laughs> Sabar-sabar. Dah dia hati-hati tu. Bang gelak ni pun memang betul dia adalah satu terapi untuk stres. So, di perkeso itu dia ada lagi cari gelak di mana you all memang stres tu. Betul ni cakap betul. Dia tu ni sebut tu gelak tak tahu nak cakap apa dah. Ada yang nakut ada yang seorang tu. So, so. <laughs> Berlari dia. Saya dekat ilim bangi. Saya buat sorang untuk akak tu berlari keluar. Kenapa tak? Kenceng ni. Nak kenceng. Dia punya teruk gelap mana tu kencing. Memang ada. <laughs> Tapi hati-hati. Sebab ada satu saraf tau. Boleh kita gelap ni ada satu saraf. Kalau dia putus dia lain. <laughs> saya pernah pergi ke kedah dulu. Ada satu makcik ni. Dia berlain cek. Tauan dia <laughs> tak. <kata -kata>. Kau <laughs> jangan gelak. tau. Saya dah ditahui dia ni. Nahan kencing je. Ya. Yang masih panjang tak ya? Maci aku kuat tergelak. Saya ingat sama lah macam ni Lain rumah Dia masuk di rumah tu. Assalamualaikum. Laka aku aku pergi salah. Ni lah kawan saya Samsung. Samsul. Rupa-rupanya -up sarah dia dah putus. Dia gelak je. Saya tengok dia buat air kat dapur kan. <laughs> kesian, kesian. Orang macam ni, orang macam ni Jangan bawa pergi sembuhi meninggal ni. Asal dia meninggal ni, aksiden Kecil. Kecil hati tuan rumah ni kan Kecil Kek matian jangan buat ni. Tak tenang, tenang, tenang Aku hilang poin kan, aku sahabat Professional, jangan campur aduk peribadi dengan kerja, Okey, Bila saya cakap jangan campur aduk peribadi Di luar negara, Mak Salih ni kalau dia ada phone ni, Sampai kat meja sempat kerja dia. Dia pub, dia silent kan, dia akan letak kat dalam drawer dia. Dia akan buat kerja. So, family siap -siap, ada tu pula siap off telefon pula sebab kerja. Family kalau nak call, mesti perkara-perkara yang emergency. Sebab, boleh tak sambungkan kat department ni? Boleh tak sambungkan suami saya? Pub, sambung-sambung sekejap, eh, sekejap, eh, sekejap, sekejap, hmm. sekejap, sampai kat dia. Makna mestilah perkara yang penting takkan dah sambung-sambung. Malam ni, masa malam lah. Takkan nak tanya soalan tu. Penting. Dia Tidak terlalu banyak pun. Kamu ni tak jawab pun hari ini. Tapi ingat tapi pun rosak, ni, tak bunyi banyak anggur ni hari ini. Anggur ni tu kerja kecil lah. Profesional kerja-kerja betul betul Tapi waktu di rumah profesional juga di rumah tinggal kan jawatan kita. Contoh di polis trafik sama dengan rumah tau, trafik lagi. apa benda apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa Kan hmm, macam saya ni. So sembarimaginasi je. Ikutlah yang dikatakan ustaz itu nyata. Saya tak tahu lah. Horror sangka apa gitu. Bila pernah ceramah tu terus buat orang lelaki dekat rumah dia tak banyak cakap. Tapi dia main perananlah. Main peranan. Sebab orang lelaki dengan perempuan beza kan. Orang perempuan. Jumlah perkataan dalam pakar memori Asia jumlah perkataan lelaki beza lelaki jumlah perkataan 8000 patah perkataan sekali Banyak nak sikit banyak dah sikit Mana banyak masuk mesyuarat dia dah habis Juni ceramah dah habis tu sampai ke rumah balik bang hmm. makan bang hmm. cakaplah betul <laughs> kuota dah habis Orang perempuan jumlah perkataannya 28 hingga 30 ribu patah perkataan sehari. Dan masalah paling besar adalah, mesti dihabiskan. Oh, dihabiskan. Itu yang dia tepuk tangan kawan. Nak bercerita tu, tepuk tangan kawan. Kenapa ranger? Tuan-tuan-tuan turut. Bercerita ke lah, tepuk-tepuk. Yang paling aku tak faham, orang perempuan kenapa bercerita kena pandang muka kau. Tahu tu, Tuan-tuan, pandang lah sini. Itu semua dah kaji. Orang-orang lelaki macam tu. Tapi balik peranan kita sebagai ayah tinggalkan jawatan kita. Saya tak bawa daripada penceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tak ada. Assalamualaikum. Salam sama. Tadi kan. Okey okey. Jaga-jaga duduk jap. Apa dah? tadi kan. dekat sekolah kan. Tengok okey okey waktu tu. Okey. Patu next, anak kedua pula. Yang berapa tu? Ada dua orang tadi contohlah sampai dua Betul. Kita akan appreciate the moment tu sebenarnya. Tapi kalau sekali kita reject anak kita. Baba, baba kau jangan di sini. Abang ni kau tengah penat ni. Tepi Sampai bila, -bila anak tak cari kita. Haa nah, itu dia. Professional tu. Itu right? buat saya lewat macam mana pun balik. Saya pesan kat semua lelaki kan. Biasa kalau boleh lewat ada kerja apa semua. Jangan terus masuk bilik sendiri. Masuk bilik anak dulu. Tengok Tidur, oh. Ya Allah Ramai betul anak ni Pusing keliling Dah besar-besar budak ni Masa bilalah kau besar Masuk bilik sendiri Kau pernah besar Masa bilalah kau besar Tidur macam ni Orang mana pula pernah tidur Bahagialah tu tanda ni Aduh. Aduh, cuy gua gak tahu gua kencing dulu cuy aduh aduh oke oh, ah, akhirnya lega juga Gak tersendak-sendak gitu cuy oke okay, kalian masih steady kan Kan, mana kata Profesional, professional layanan baik-baik nggak patuh istri saya saya paling baik tu balik tu menyanyi. Indah sungguh panorama. <laughs> Isi kat dapur bagai pun <laughs> warna anak umar. Oh, <laughs> Bahagia hidup. <laughs> Iye kita balik rumah ni kena happy. Nak profesional kena bagi kegembiraan anak kita tak berhak kepenatan dan kita tension kena marah tu. Itu bukan hak anak kita. Ayah tengah penat. Jangan kau bising sekarang. Oh, ada orang anak. In character lah. <laughs> anak kan takut lah. Nampak ayah tak best. Nampak ayah tak sonok. Kita kena sesuaikan diri dengan keadaan. Di di, di di kandang kambing kita. Mengembik. Di kandang kambing kita. Mengembik. Di kandang harimau kita. Mengucap. Aku <laughs> kau mengaum harimau tak nakah. <laughs> kau cuba rumput apa oh, kau panggil mau mau aku tengok kan <tuk> rangkap pada kau <tuk> kau nampak semau kau baca kadu <tuk> alla ilaha illallah silap-silap gostan ni mau tu mau mau betul tunggu ini kaya pernah ustaz bawakan tapi gua kena ya video ni agak-agak <tuk> betul eh betul we mana kata Bukannya oh, sebenarnya mengaum ya sebenarnya dia kan? zambur azam buat yang terbaik buat yang terbaik kita tak tahu kan? biar kita ni dikenam bila kita dah pencen dulu kan masa si abang apa tu ada senang kita kan tak dapatlah kerja yang haji macam dia mm. best betul lah bila dia pencen terasa kan kita ada itulah tu dia tidak dia cover kerja kita <laughs> kita bolehกิน <dia> minum, <laughs> <dan tak coughs> minum tak ada minum lah tak ada orang ganti kita <laughs> jadi dia ingat jasa baik orang tu. Kemudian organisasi susun atau strategi nak buat kerja dan jangan lupa seterusnya letakkan niat yang baik. Ingat yang baik-baik, fikir baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Jangan sibuk nak jadi kaya. Kali satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Cari keberkatan rezeki. Tanda-tanda rezeki berkat. Yang pertama adalah rezeki dirasakan cukup itu berkat. Kecukupan. Ya. Pernah kan perempuan bayar-bayar-bayar-bayar-bayar-bayar ikut senarai pop tengok ada lebih lagi. Gitu apa yang bermayal bermayal bermayal bermayal hey berlebihan ni Nah, ber tak berlaku rezeki ya. rupanya bertukar wallet dengan suami <laughs> mana pergi aku. yang suamilah tak cukup dia, dia jarang berlaku jarang. Oh, dia bertuka. berkat sikit rasa cukup bertuka. banyak siap boleh kongsi dengan orang lain boleh sedekah, <laughs> boleh bantu orang tu berkeberkatan uh -huh. kedua adalah pilih rumah tangga dirasakan aman mesra jadi balik nak gaduh. <laughs> Waalaikumsalam Berbalik abang Tak tak pun nak pergi laman, Apa tu Malik bahagian Assalamualaikum Salam Abang Abang berbalik Mengindu sangat abang tau Ya Abang pun sama Abang Saya tengok muka abang pun Saya tahu Mesti abang lapar eh. Sayang Abang tadi memang lapar Tapi bila tengok muka istri abang ni Hilang lapar abang Abang ah, ma, macam tertarik, tak masak je. Kau tak, kau tak masak? Kau tak masak? Adalah kurau je, masak. Saya masak lo apa? Kegamanan abang lah, nasi goreng jantan. Apulah jantan, ada telur jantan lah. Bagaimana? Bahagia macam tu? Rumah tangga rasa. Baru tak nasiapan. Nasi apa? Tak apa. Awak tengok dengan abang Nasi goreng jantan. Apabila jantan ada telur tantan lah. Dia. Hmm, bahagia macam tu. Memang tangga rasa bahagia. Gembira je. Ketiga adalah apabila anak-anak menjadi. Anak ambil 10 papers PM dapat 13 A. Pecahan tak wajar. Berlebih pula A Segonok tak kita? Segonok. Anak kita berjaya dalam bidang dia. Se Kemudian seterusnya jen, apa? Yang seterusnya adalah apabila tempat kerja kita, kita senang dengan orang. Orang senang dengan kita. Kemudian apa? Kemudian kita mudah mencahati perintah Tuhan. Kita tak ingat perintah Tuhan. Yang kenapa? Rumah kita sering seringkali dibiarahi. Ada je orang nak <tuk> takut. Itu tak termasuk tau. Tin tin tin tin Shopping! Itu tak termasuk! <tuk> <tuk> <tuk> itu kau yang ada dan yang terakhir sekali lihatnya lah bila doa kita mudah mengabulkan jadi itulah pesan saya belajar bersyukur syukur jangan petikan kenapa maksud tak boleh syukur kan, dengan kerja dia kenapa kenapa tak boleh syukur dengan hidup ni? aku dia naik motor saja. orang naik motor dia rasa seronok bila tengok jam teruk dekat pekan keke bandar keke bandar keke kamu disabak iya oh yang dimaksud oh, kan? oh. yeah. oh, tadi tu sabar bandar keke orang sabar oh. di pantai bawah jalan berlekuk itu macam jalan highway dekat selanjung ya Allah kenapa lah aku, tapi rupanya dekat sini memang four wheel tu memang power lah, saya so, tengok semua four wheel, four wheel, azia semua berhati-hati <coughs> manusia tak boleh syukur sebab mata sibuk tengok apa yang orang ada, sampai terlupa apa yang dia ada belajar syukur Ya, syukur tau no? eh? Kenapalah orang tu macam tu no? Tak, tanya diri kita Aku dah ada dah ni Kadang sibuk cakap Kenapalah jam tangan dia macam tu oh, Sibuk tengok orang tu Rumah dia macam tu Rumah dia rumah banglo Rumah kita rumah flat Syukur Tak ada orang sunyinya sama Sila-sila tak sunyi pun kat rumah flat Assalamualaikum salam. Rumah selam Meriah Bialah kereta dia kereta Grand Livina Kereta kita Grand Liviva Livi, Liviva 660 lah tu Syukur Time service Bunga ya. ya, Spare part bunga Liviva Dek berapa service Ini berapa ha, Ini 2.5 Kau okay, okay, so kira balik Kau kira balik 2.5 Kau kira balik orang tu yang jenama yang tu yang eh, eh, eh. Selamat datang. Oh saya tak nak sebutlah apa. Dia selamat datang tu 2000. <laughs> Baru untuk tukar barang lagi. Ada. Ada. Oh mahal banget ya. Bila jam tangan dia 50000, jam tangan kita RM50, masa yang ditunjukkan sama. Biarlah wallet dia RM50,000. Wallet kita RM50,000. Gambar Liverpool, you'll never walk alone. Syukur. Sebab bekannya boleh masuk almari, boleh masuk kursi. Masuk bilik teman-teman pun tak boleh lipat. Ya, betul. Syukur. Biarlah bos-bos kita bila naik flight. Dia naik business class. Kita naik economy. Syukur. Sebab masa berlampas, masa benaran sama. Belum pernah lagi perang-peranggapan Pak gitu. wah kita akan mendarat sebentar lagi kepada perempuan-perempuan kelas ekonomi, silah terjun sekarang, mana ada, Malahan, bangun, saya duduk ekonomi belakangan, kacang-kacang, kacang, kacang, banyak kacang apa? Yang bisnis kelas mana dia minta kacang? Gitu. Kacang, aduh gila, aduh gila, Jangan mengurus, banyak betul kain nak lipat lah Aduh, berbakul-bakul Itu <tuk> tandanya kita ada pakaian Orang tu pakaian pun tak ada Kemas dah nak kemas bilik ayam Macam-macam nak kemas tu tanda kita ada rumah, orang tu rumah pun tak ada kat pakaian, Dekat banan keki -ke ni bapak -bapak main, Tidur kat bus stop, tidur kat jalan pun ada Genandangan Baju ni baru tempah lah tu Lepas PKP dia tak muat Itu tandanya kau cukup makan mengeluh ya ha. eh bini aku ni membebel je lah kerja dia cukur lah tutani ni dia ada di rumah bukan berperiksaan di tempat tak tentu alam dia duduk di rumah, ombang pun memang macam tu jumlah perkataan dia banyalah hobi ombang pun di rumah berceramah walaupun tak ada tajuk ombang pun dia kalau membebel paling lama pun 4 minit lah 4 minit je paling lama, sabar saja. 4 minit je lepas tu dia minum air dia sambung balik itu dia eh. sembungannya itu yang lama dan jangan mengut suami kita tidur berdengkuh syukurlah sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita bukan di sebelah orang lain itu jawapan kita orang lain aman itu tidur berdengkuh syukur-kurangnya orang tidur di sebelah kau, oh. bukan tidur di sebelah orang lain Orang lelaki ni dulu sebelum kahwin dia tak dengku. Dia tak pernah dengar pun bunyi berdengkur. Semuanya so, kahwin dia boleh dengar dia berdengkur sini. Dia terpengar. Hui hui hui. Dia terpenat sini. Huh, rasa tak ada orang dengar <tosline> dah. <Already> Disneving. <tosline> orang lelaki ni dia kalau berdengkur macam tu, kan ada yang berdengkur dia bunyi mengunyah Mengunyah. <tosline> yang dia kunyah buah ni Pasal ni ni saya enggak bisa tahu Saya tetap ngakak kalau dengkuran Kerana saya kan berdengkur gitu cik. Ada yang bunyi Nasah gigi tu eh, eh tajam gigi ni kagam Ada yang mungkin Dah lama kok duduk dekat jasa penuh. Yang pelabuhan kan Dia tidur bunyi, bunyi sombong gapal Uaah bunyi... Hmm. Sampai pagi So pagi bini tanya bang malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah Bunyi yang paling popular punya apa Bunyi vibrate jemput hmm. hmm. Yang lagi penat pada dia ada bunyi sikit ujung hmm. Yang lagi penat hujung tu ada bahasa Rusia. Malam tu kau tak. cakap pun tadi. Om bompan saya tanya, pernah tak om bompan dia tak boleh tidur sebab suami berko dia sampai duduk tengok suami. Pernah tak? Pernah tak? Pernah tak sampai tak boleh tidur sampai duduk, pernah kan? Hmm. Hmm. Apa lain kau tanggung ke Pak? Dan kadang-kadang dia sampai chorus tu yang bahaya dia chorus tu, klimak dia tu dia macam tercekik sikit lepas tu dia senyap tau, sampai sampai pagi <tuk> <tuk> letakkan hidup lagi, hidup lagi tak? hidup lagi tak? hidup lagi ada satu makcik tu dia kata tak adalah masa lain paling makcik tinggalkan pakcik kau time tidur lah dah tak terdengar bunyi dia lagi barulah makcik sedar yang Pak Cik kau dah tak ada jadi jangan sampai suami dah tak ada baru kita menyesali mulai malam ni kalau suami berdengkur bagi galakkan hmm. teruskan terus bang ok happy dengan hidup kita jadi tuan-tuan dan wawak saya nak beritahu satu mesej sebelum saya mengakhiri sama saya. Yaitu hidup kita ni adalah antara B dan D. Birth and death. Birth and death. Birth. B dan D. Antara B dan D ada satu huruf lagi di tengah-tengah. Yaitu -tengah, C. Kita ada choice Hidup yang macam mana kita nak jalani. Jangan jalani hidup yang tidak bermaruah. Jangan jalani hidup dengan usul-usul yang tidak amanah bawa bakul berisi limau sangat berat payah nak jinjing biar mati di dibaham harimau daripada mati digigit anjing dia mati kenapa kau baham limau betul dia mati kenapa dia orang macam tak pernah faham aum-aum dia mati pasal dia mati kena gigit anjing orang so, gumpul terus mati ha, apa biar dia ada maruah harga diri biar eh? ya, harga dia dia diwewei jadi itu saja daripada saya saya faham mesej-mesej yang -mese disampaikan InsyaAllah eh? Saya faham Kalau ada Cik Cianin um, <tongan> ya, Saya tahu kalau ikutkan dalam Kita cari majlis, patutnya habis dua setengah Jadi insyaAllah, saya yakin Sebab ada lagi beberapa perkara saya tak sentuh Tentang sombong tu pun ada pecahan oh, Udah selesai dia <tongan> Akh, cuy, Akhirnya selesai juga cuy. Sebenarnya sih uh, Buat korang yang memang <tongan> apa namanya, nggak mudah ter terhibur, mungkin korang betah gitu ya, uh, duduk mendengarkan ini gitu cuy, tapi saya orangnya itu ya apa ya, gampang, gampang banget terhibur dan saya itu pasti duduknya itu enggak satu sisi aja, pasti posisinya itu ber berbeda-beda gitu cuy, sebab perut saya kalau saya tertawa itu saya nggak bisa apa namanya, kayak jepit macam ini cuy ya Harus harus kayak legah gitu cuy Apalagi, eh, apa namanya Gestrik saya itu Kalau enggak diposisikan dengan baik Bisa kambuh gitu cuy ya Oke, okay. seperti, seperti biasa cuy ya ceramah Ustadz itu selalu memberikan Nasihat-nasihat atau motivasi Yang baik Apalagi orang yang memang lagi menjalankan pekerjaan gitu cuy ya dan juga yang berkeluarga gitu ya berkeluarga banyak banyak banyak banget ilmu yang harus kita apa bisa kita dapat dari motivasi yang Ustaz berikan dan termasuk saya pribadi juga cuy ya dan menurut saya ini di video kali ini tuh memang banyak komedinya sih cuy ya. Komedinya memang komedinya itu memang sudah lama Ustadz bawakan gitu cuy ya. Dan itu adalah alasannya juga kenapa Ustadz ulangi lagi karena memang banyak permintaan gitu, cuy. Dan saya walaupun ustaz dah bawakan itu berapa kali pun, saya tetap bakalan ngakak gitu cuy. Karena yang namanya komedi setahu saya itu adalah abadi gitu ya. Yang namanya komedi itu kita tetap bakalan tertawa cuy. Walaupun kita tahu punchline itu seperti ini gitu cuy Ya mungkin menurut saya pribadi aja sih cuy ya Walaupun saya dan udah dengar ini beberapa bulan yang lalu beberapa, beberapa minggu yang lalu tetap saya bakal ngakak gitu cuy Ya maksudnya cara orang Apa humornya orang itu berbeda-beda cuy Nah humor saya seperti itu cuy ya Oke dan sebelumnya saya berterima kasih buat orang yang masih stay Uh, nonton video ini sampai titik ini cuy ya mungkin yang lainnya sudah sudah berakhir juga gitu cuy ya sudah sudah apa namanya beranjak dari videonya tapi nggak jadi masalah sekali lagi terima kasih yang sudah uh, tengok video ini dan jangan lupa kau bisa tinggalkan komentar di bawah gitu cuy ya membantu algoritma YouTube komentar dengan like juga gitu cuy ya dan oke okay, sebelum kita pamit, uh, koran bisa memberikan saya lagi video-video menarik di tiktok cuy ya Karena kita akan mengadakan lagi ini cuy ya uh, Konten ngakak plus ya Sudah lama banget ya kita nggak melihat tiktok lagi maksudnya Uh, yang viral-viral atau komedi-komedi di TikTok gitu ya. Korang bisa take nama saya dan bisa juga follow Instagram yang saya punya dan TikTok yang saya punya cuy ya. Oke okay, saatnya saya pamit. Mohon maaf kalau ada salah kata dan saya Endi. Kita akan berjumpa di video selanjutnya. Thank you next, thank you next dan thank you next. Bye.